Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Alasan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Dari saat bin Abi Wakas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan di akhir salat dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma ini auzu bika minal jubni wal buhli, wa auzu bika min an uroda ila arsalil, umur, wa auzu bika min fitnatid dunya, wa auzu bika min fitnatil kobri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina yaitu kepikunan, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Hadis Riwayat Bukhari Nomor 6365 Alasan banyak bersedekah di bulan Ramadan 1. Bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala menjadi berlipat ganda, termasuk pula pahala bersedekah. Dua, Rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan salat malam dan orang yang bersikir. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikitpun juga. Hadis Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. 3. Di bulan Ramadan Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, terlebih pada malam Lailatul Qadar. 4. Menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Dari Ali, ia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas orang Arab badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah. Beliau bersabda. Itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik, memberi makan kepada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan melakukan salat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 1984 dan Ahmad 1 per 155. 5. Menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Hadis Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air, Begitu pula salat seseorang selepas tengah malam. Hadis Riwayat Tirmidzi 6. Dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan, sedekah itulah yang menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan, kaum muslimin disyariatkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya adalah menyucikan orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah S.A.W. Alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah 7. Disyariatkan banyak berderma ketika puasa seperti saat memberi makan buka puasa adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan. Semoga Allah terus memberkahi rezeki kita dan terus bersemangat dalam bersedekah.